ada itu yang nggak sedipakong dia diapakong jadi tukang pas setek karena ya namanya no gitar bir uh, pola yang yeah. lain pola pas uh, nape ending nata, nanti sakit tuh tapi kurang hiji kurang hiji yeah. nanti pas tadi ngacur nata, kurang hiji jadinya lebih hiji karena balik tuh empat menit nih mendingan seberapa menit itu barang. mau ya untuk